karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang Anda alami. Bawang lanang merupakan produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu mengurangi lemak darah. Bawang lanang terbuat dari ekstrak bahan alami diproses dengan teknologi modern,